kalau kamu bikin siaran langsung saya terancam kenapa? nanti ada keseleo. contoh guru kita Abdul Somad ditanyalah beliau Tuan Guru bagaimana hukumnya mencatur beliau jawab haram apabila asan berkomandan kamu masih mencatur dipotonglah itu asannya yang berkeliaran di medsos haram mencatur marah seluruh pemain catur dari Sabang sampai Merauke saya juga ditanya Ustadz Das'ad bagaimana hukumnya mencatur saya jawab haram kenapa bisa kau bunuh perdana menteri sama raja <laughs>